or x, -C -X. And young kiss. maafkan ku tak bisa berikan seluruhnya kan perasaan cinta karena ada dirinya tak bermaksud sakiti Kau beri Cobalah kau wahami, ku harap kau mengerti yes, Bisa bermaksud Membuat hatimu tersudut Cinta tak ku sambut Setelah kau coba merebut Hati menolak Karena memang rasa menggelak Gelak terusak Menghancurkan nilai sahabat yang terhebat Melekat erat Di hati kita berdua Tapi mengapa kau bongkar Itu semua mewah Air mataku telah meleleh saat suci Perhatianmu nyata hanya semua Aku takkan berubah, marah menjadi parah Tapi mengapa tiba-tiba engkau jadi gila Sungguh tak pahami, engkau teman sejati Mengatakan cinta saat bersama bercerita Berubah suasana, hati redup sedikit Benci mencaci dalam hatiku Ada emosi yang menguasai tu. Perasaan ini berubah hitam perlahan puteran Maafkan ku tak bisa Berikan seluruhnya Kan perasaan cinta Karena ada dirinya Tak bermaksud sakiti Cinta yang telah kau beri Cobalah kau pahami Lalu meninggalkan yang tersipu Terasa berat saat kau jabat tangan nerat Aku membentak maafkanlah aku sahabat Apulah miliknya aku mau kau biasa Tak lebih dari seperti saat ini kau berikan ku hati Kau ucap kata terlarang yang sedikit membuatku berang Di waktu menjelang malam Momen ini tak pernah berlupakan Kata yang terucapkan Kata yang telah terucapkan kamu dalam terpendam Hari ini kau beranikan Setelah sekian lemah kita bersama teman Mulai tumbuh benih cinta yang sulit kau lawan kau Harap aku tidak sensi jadi frustasi Lebih baik kau buka semua seisi hati Maaf Wow